Berikut harga sawit Provinsi Jambi berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, sawit umur 3 tahun Rp2.005,28 per kilo, sawit umur 4 tahun Rp2.121,09 per kilo, sawit umur 5 tahun Rp2.220,24 per kilo. Sawit umur 6 tahun 2314,19 rupiah per kilo. Sawit umur 7 tahun 2372,82 rupiah per kilo. Sawit umur 8 tahun 2421,50 rupiah per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun 2470,32 rupiah per kilo, dan sawit umur Oktober 20 tahun 2542,20 rupiah per kilo, sawit umur 21-24 tahun 2462,67 rupiah per kilo, dan sawit umur 25 tahun 2344,12 ribu rupiah per kilo, di mana harga minyak sawit mentah. CPO, ditetapkan Rp11.255,87 per kilo dan harga kernel Rp5.477,50 per kilo dengan indeks K92,43 persen. Sekian harga sawit untuk tanggal 20 Desember 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.